Hmmm... Eh... Eh... Tung hilang kita subscribe pulang Sambil menonton video ini Kita tunggu loncing dah Di... Teng teng teng ho lah la uh, atu ah. uh, Oh... Ah... Mereka bisa nonton dah Mga... Wilunya nonton I... I... I... Bang pak... Tumpak tum... ya Kamari menidak daya kanan miluan tandur di sawah mengaham. Mohon ah lumayan kami tak ambil resiko jangan dapurnya ya. Emang sok beresah barang hata tandur teh? Biasa nama nepi kabar duitnya 20 ribu. Oh pantesan atuh. Kamari ibu-ibu di sawah sok omong 20 ribu bari nong kemana aja biasa, wih damel ini mau dikotok itu si cece mah ini ada kumaha aja mana nama resiko dapur terus bisa ngaduk ke sana tiungku ah toko itu oge gece ya salah kumat di tiran allah tiri pan kumaha lamut jadi coklat ke allah jadi coklat ke pelakor ya yeah. HP biar tinggal di warung Oh iya gila Gila suka warung Matakan atau HPT simpen dinasaku baju, tah Ah korea, menyakuan nasaku baju mau sinyal deket gunung mah. Mening si ga kuring atau menyakuan HP dinasaku calana Masih sinyalnya manteng Nah Apaan deket kanu tower? Neng, a, a cinta pisan kan neng teh? Ah, banyak A, dugi ke mana A cintakan neng teh? Eh, dugi ke citarung saat, cinta A-A kak neng mau ngepikasa A. Oh, gombal wajah gak gombal bobo-gohan teh? Namun bobo kudu juga pelajaran kimia. ya? Hah? Cuma gitu kan? Teru ini kudu bari praktek, ketangkep. itu orang praktek. <tuk> neng, belum mah kamu teh sangat kompor, kayak nama, sedingin kulkas, aneh. Tong nah, aneh kan? Naha Soalnya, neng mah yang hubungan darah, sarung perabot dapur. <tuk> Cik, dengan sanggup lah. Kawarung Jeno, kau jom dengan sanggu. Eh, tadi lemari ayam Eh, sidik tadi wing teh koran, aku ran. Bahwa nggak ada perminta, temenan bahaya. He. Wah, gerak! Eh, puguhan ti perak. Kita wing ya, keren, keren, keren, keren, siap sih emang hit pas di koroyok ke jelma, langsung ngalengit boga aja naon kira-kiranya ah tuh ari ngalengit mah kabur atuh eh weh sakti nyah hebatan kenek kuring atuh kuring mah ku sapul jelma temundur-mundur acan wah huh, hebat gitu ayo eh uh, eh uh, rek mundur kumaha tuh kangen kuring tembok nyasar uwa weh kuringnya bu <tasi> apa apa dokter lagi apa tocop prakteknya <tuk> <-tuk> juga tocop <tuk> ah wios iya udah aku menghadiri terus sesah tutup yang hampura ya mah hampura ah tak ayah hampura hampura iya dan kukit sura nengi mah hampura bapak teh dokter hewan wios kapungkur gacak g ge tias buaya darah <tuk> <tuk> apa kamari Maria atau di pasien Arto, sih lo ini saya saya atau saat itu mas di intern gitu boros banget dah lain boros banget, duit mah ribu mah ratus mah puluh mama Aji, Aji. kalem, bos. Oh, Oh, teh improve. Baca orang. salah. Hah? Itu siapa lagi? Itu siapa lagi? Itu kan nggak nggak harta hartau di situ. Eeeh, hey, pokok banteng misok kegarombal Men kebogohan buka nah, Ini tuh kumahal ya Si kumahal Hah? benar, Langsung digabak Heeeh, men kegarombal buka Wey, teh Men kebogohan Mata rera-rera <sutuk> Maaf, aku udah pelajaran kimia, ya. <sutuk> Hah? Hah? antara jam kurang beras <SILENCIO> maju nang nah